Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Vidia Kitchen Yuk kita bikin sambal terasi yang enak dan mantap yuk teman-teman Langsung aja kita mulai Untuk bahannya kita pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, tomat Kemudian satu bungkus terasi Untuk bawang putihnya, aku cuma pakai satu siung ya teman-teman ini kita potong-potong karena nanti mau digoreng semuanya. Untuk minyaknya ini aku pakai minyak bekas goreng ikannya, teman-teman. nggak apa-apa. Untuk nyambel kita tetap pakai minyak yang sama biar irit langsung kita goreng bawang merah dan bawang putihnya ini harus sampai mateng ya teman-teman nanti biar nggak langung untuk sambalnya kemudian kita masukkan tomat tomatnya juga kita goreng sampai mateng kemudian terasinya jangan ketinggalan ini yang bikin mantap ya teman-teman terakhir cabenya kita masukkan Kemudian kita siap untuk haluskan. Ini aku tambahkan garam, gula aren sama MSG. Untuk resep lengkapnya, teman-teman cek di deskripsi ya. Aku udah catat semuanya di sana. Kita haluskan untuk sambelnya. Oh ya, jangan lupa diicipi juga ya, teman-teman. Sesuaikan dengan selera teman-teman. Ini dia hasilnya, sambal terasi mantap dan simple